Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi Wa suhabihi Wa azwajihi Wa zurriyatihi Wa ahli baytihi umpamane om bisan lan rombiyah mah para alim para ulama para kiai napa niki niki banaran nggih para sepuh binispo dst hadirin wal hadirat ingkang susi bon, derek kula mustofa Ndiwongi kok kagetak Eh Sampehan Gini lu gini, gini Gak kursi lu gini Uwang-uwangi cek apal rupanya sampehan Eh gini, gini gini gini Nah Tetep gandeng kulo ya eh. Jadi <coughs> tanda ini pengajian Akbar. Akbar nih gua artinya paling gede. Nek gede nih Kabir. Nek Akbar nih paling gede. Ini pengajian gede. Sebab nopo kok tiara ini gede. Soalnya pengajian Rao Notema nih. Lebih <laughs> <laughs> oh, asani kan mulutahan, bawa istraume erot, bawa istraume pompong, baca depong pengacian. Gesengnya tadi ki isani awat depe pengajian. tadi teng dunyoni baca neyden, wong ser pengajian pengacian, wong indonesia ni baca neyden, kulo ni baca napal, kulo pun dieling dunyong. Tunyonya tak puteri. Tekan cantik, tapi betul nenten pengajian gue yowong Indonesia, ini betul nenten. Tadi orang nonteng pengajian Indonesia. No, pemauan pengaji, pengajian saya gitu hitung. nito. Ini ulan ingin ini mulutan, pengajian lahir kajeng tapi, lu gue sama nito. Kita mulai RT RW langgar, masjid, deso, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai instansi-instansi dan istana. Rahonosih mulutnya, capeh mulutan. Nah, mulutan ini tering rampung. Niki Wow, lo tuh mulutan nih, tengantang, tengantang nih si mulutan. <coughs> Jadi betul main main saya mulutan mengantang. Padahal sudah sebulan yang lalu. Nih, kecil, pengawasan. sing ora kebagian mulut, ya saya mulutan. sing Khol kebagian mulut, nih, mulutan. mulut, nih, saya Saya abdil mulut, Terus diluk nek Ini kira rejepan Rejepan nih, ya usah ke RT sampai Istana itu rejepan Tentara ya rejepan apa ya rejepan Engkau diluk nek itu pun Dari ngeramu pun ruahan Sedekah bumi Khaflah pondok Buat itu nanti leren Terus engkau ini pun Posonan sampai kultum Wong arep medun itu kok mesti dicegat kultum. Ngkonu zulul Quran. Pengajian male. Poso campur mercon. Campur panci rusak itu warik Saur, Sahur sahur. Sahur sahur sampai terus kok. Sahur gak sahur sak ini mangke begitu rampung terus, sawalan halal bi halal terus diputer halal bi halal halal bi halal rampung pamitan haji wali matu sa safar ini besar kawinan noh berbesar suran pengajian hijri. Hijriah. Ini ku urusan ago. Aku, turung aku sing lahiran. Tingkepan. Nge. Dereng ingkang pitulasan. Dereng ingkang sedekah bu. Dereng ingkang oh. pengajian ulang tahun. Masa Allah. Kadang kalau ada Satu gitu. Betapa orang Indonesia ini punya sistem kerukunan yang luar biasa Bendino kum, kumpul Yang kedua ada pola perputaran ekonomi Di luar pasar resmi Yang berupa kebutuhan sehari hari Di luar pasar logistik harian Ini pasar pengaji pengajian, sampai anitung. nek wis pengajian itu degan payu <tuh>, degan payu, sedotan payu anggur jeruk besek payu tukang syuting payu sound system pak payu, tukang ngeprint pak, payu bakul tendo payu gelaran payu Betapa ada roda ekonomi berputar. Kira-kira saman Mustafa ya, saman hitung putaran uang pengajian nih setiap tahun saman hitung kediri toik pirangatus miliar ti. Gimana? Wopanggung nyewoson tuku ubur rame. Lihat gue terengsang unik ya ini loh lolo ku tunggu ngono kok ya ora yo Batal kula nanti disangoni ya ora popo. Biasa mawon thuk kula akeh. Deke kiai kok. Lho katanya iki gampangane conto. Lho. Oh iki sampeyan nito. Oh iyo. Makane iki corona masih tukang syuting iki ya bangkrut. Ora ana pengajian. Tukang tenda prei gitu. sampe Lumut, deh <laughs> hehehe, hebatnya Indonesia jadi pergerakan itu? inilah sektor informal Jadi pergerakan ekonomi di sektor informal, gitu. Di luar investasi negara itu ada roda ekonomi, ada market, ada pasar yang bergerak. Ya Allah, berapa triliun pun saya hitung dok mawon, dahulu denginya tadi saya kejuta, yuk kak cukup, lu kan cukup, lu mau ini saya kejuta, sonet lagi ya, sepuluh, lebih lagi, lah lagi ya, sepuluh tuh, tuh turung sonet, tuh wah ya Allah, ini mungkin satu setengah lagi, kurang sih dek, ini udah yang sanggup nih yang ini mawon lu, lah, lah ini baru satu tempat, lah, ini lu ikut Nyelamiku dipukul, kacang itu hukum bakul ini hanya ada di, Indo. oh, di Indonesia. Nah. Tadi, sampai lo heran kalau Indonesia dalam hal kerukunan nomor satu di, du, di dunia, kalau tidak nah ada kerukunan, Indonesia digerakkan, dibiayai. Bukan oleh negara Tapi masyarakat membiayai dirinya sendiri Untuk membangun kerukunan dan kebersamaan Hasilnya apa? Kerukunan terjaga dengan baik Pasar ekonomi rodanya ber berputar Tadi sampai nojogumun Kalau hari ini nek ngomong ke Islam Indonesia punya corak yang berbeda dengan yang lain Coraknya apa? rukun dan bersatu dan pasti menolak Islam yang an, yang melakukan berpecah hara jahan Indonesia no Indonesia ini rapate cocok orang-orang Islam waktu Dewi terus doang ngomel kenapa-cabel, jurah cocok, makanya Islam sih lo tuh anehan nih, rapate cocok, didi didi musyrik, didi didi bintang, rapate cocok, mau nggak kurang ulangi rukun kok, kurang ulangin. Mereka berpikir, berpikir rukun ke uang Kalau begitu esok berpikir rukun, muter Kalau kaki-kaki berpikir, berpikir berpikir rukun Kene antorium yang berpikir rukun ke wong. Pertama itu berpikir rukun ke wong. Mereka mati di belah, dada ke ingkong, bareng-bareng Betapa Indonesia ini serba merukun kan Mangan bareng-bareng, apa-apa bareng-bareng Tapi sampai heran. Hari ini Islam di dunia ranking satu ada di Indo, bukti ini apa? Saudi ini beragama karena dipaksa, dipaksa oleh, tuh kebuki cemen, tidak sesuai negara, keprok cemen yang Terus kalau di sana ramai ya pantas wong bangsa dunia tak mau moro. Coba nih, rano kapal, rano makam keceng nabiyo ya sepiyo ya, nih. No. Rok dapur ekonomi berputar kapal, opo riwo. Enggak hotel ya apa itu, itu, itu bang jopo. Tapi rotasi menungso sing berputar tiada henti. Ini guna Indonesia, mulut cokaget. Ditinggal keceng nabi islam teng eropa yo ya macet. Ditinggal keceng nabi islam teng rusia yo ya macet di tinggal tengcino yo macet singgerak neng Afrika yo macet tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Muslim terkuat terbesar dunia <tuk> ada di Indo Indonesia lu iki, iki iki fakta mulano sampe neng ono wong total obat tuh coba tengandel dan gitu Ikhwanul Muslimin ini lah obatnya wong Mesir gue nyelamatke pokus mesin neng ono rapayu waktu tol gini biゃ kisip utara ini kok tombohnya wong Filistin nengkono lo gagal dikorene kalau nengkini dipahayu kalau capok-capok kok nih ini sampe melu lo sampe Neng kono e bubar Afganistan ini lo urusan jenggot pedil-pedilan main perkara dawanan jenggot itu paten-patenan lo kediri harem melu-melu ya bubar Aja melu-melu, mulaino melu wakiai, iseng model kaya gini-gini kayak wis tadi sore, ya sih ngono kayak wis pasar, gue ya gue cekikak cekikikin lagi ada, loh karena apa? Kita punya corak yang berbeda, tapi seluruh kekuatan agama terkuat ada di Indo. Jadi bukti nih, opo, Wong sholat paling cakeh, wong Indo, nih, masjid paling cakeh Indo. Nesa, uang apal Quran paling akeh indo, uang haji paling akeh indo, neng dunyo antriannya saya kalau bukan Indonesia kanak. Islam Indonesia ini jelek lambemu, oh mau Mari kita bela Islam nggak FPI LPI ada laporan yang gini uang ket Presiden sampai RT yo is, Islam kok Islam tertindas tertindas sopo, yo kueku yang kriminal, nggak itu nggak ada, mengane kok terus tiba-tiba bom bunuh diri apa, hehehe, gua uang bento mawon, liangnya nanti ada apa, uang hiburan uang bento gue ya cendera pakok ktp ini. Lah iya, lah inilah Indonesia. Ini fakta. Loh hari ini amat ditingrasa lo beragama yang paling indah Indonesia. Apa itu monda? Ya meni kok pengajian. Malaysia jam sepuluh malam stop, tidak boleh ada pengajian. Sampai ngotot ngaji tangkap. Padahal ketua ke negara paling is Islam. Nah, Nekeren sampai sampai jengking tinggi lo rapok Oh tiba-tiba mengatakan bahwa Islam itu tertindas, maka anda sampai sesudah, jadi pemimpin gede, jolali kayak gitu. Oh, saya mencoba melok-melok. Melok-melok. Saya yo, ya, udah hati-hati. Ya, saya tak warning sih, misalnya. Kalau calon presiden, mau aneh-aneh hati-hati. Oke. Jadi kita ini punya, punya sistem yang luar biasa, dan hari ini Indonesia ini di, dipercaya di untuk uang. Makanya Indonesia ini kuatnya luar biasa, isu-isu besar dunia sih, negara liane hancur. Kene ora ke, Suryane ora begitu kendero gendera Gendera la ilaha illallah dikibarkan. Kape kane, iyo iyo kendero nekajak rapi, kene ora iyo Itu nekis betah rel. Tapi kamu kalau anti ini, anti la ilaha illallah. Oh, ra'u aku tahlilan ya la ilaha illallah. Kang, kang. Bahkan orang mati ya tak tutupi gendiro la ilaha illallah. Tapi kamu anti ini, anti tau ke cari sopoh, itu gendiro ini di seputarin. Ini aku hati-hati loh, kang, kang. Gendiro PKI Paluarit aku ya mau. Tapi ini lungo naik sawah ya tetap nganggu Arit. Lungonur Kang ya nganggu Pak. Wah, lululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Kereta waktu Indonesia ini jangan terilek, apa sih si Kaisernya cowok? Wah, lagi sholat nggak usah cingkrang sih pener. Wong kini lu rasa mau ulangi sholat anting-anting gue jatok cingkrang. Wong kini lagi nggak usah sarong, sarong nih kemudian baju sarai coba begitu rasa tiga tandur pahri di kedok. Lah kedok angklambi sarai jenengannya saron. Bang jawa rade huruf ain tuh ini bang mulosar, onda sarung, sarung, anda, disarung, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, enak ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, ngan, Cuma main-main dengan tatanan Islam di Indo Yang sudah terbukti dan teruji Sehingga kita kawahnya-kawahnya ini juga terbukti Ini tidak salah kalau kita tidak Ribut juga dikawar ini Ikhwanul Muslimin di utang Mesir Ketua digantung ke ruang Mesir ini Jangan ini mursi Duk juga dikawar ini dikawar Ini kisah biasa Islamnya di sini dian, bian Kau api joklah Ali tumbuh kekuatan Muslim yang sangat luar biasa dalam Wonokirboyo, Wonoploso, Kediri, Gudangin, Santren. Makanya kita tidak pernah kehilangan kader is Islam. Jaluk ya, model apa? Model samsudin? Oh no. Uh -uh, benar. <tuh> lu model apa akhirnya model samsutin di tewabrak kalau anu kayak pesulap merah iya lah macam ini ngonongnya ura santri sing pesulap merah kono. ini bolor ngonong jadi ini biasa tawur jadi aku sing sabar din din eyal, sing salah ya sing nganggap daki dukun sing salah mau oh, daki-nggap konten dukun kalau dikira dukun tenanan iya pada karo artis terus jadi ustazah yang jero sinetron metu-metu bisa -metu, praktek ustaz, ustazah, ustazah ya konsulat akhirnya Pemain ketoprak dikira ro rojo Tadi rojo ketoprak, matuh saya ngaku kelambi ketopro Rojo, rojo ketoprak Nah itu yang terjadi Di Indonesia kompleks, saya opo. tidak apa Tapi masyarakat ya tetap ngerti Orang bakal ngaku nabi meneng Tapi ya rapah ayu Musadik ya rapah ayu Ngaku moloikat jenenggane lia edun ya rapah Ayu cek la, polisi Akhirnya polisi Indonesia jadi polisi paling hebat, seandainya Isanya nyekel malah ika ji. Si Bril, <hesitation> siapa? Yur, Yura payu, lebih ya? Nah, biar nyari Jombang, seriusnya hari Yura payu. Tetep nabi Muhammad, nabi Muhammad Mirza, Gulam Ahmad, cerita Yura payu. Indonesia ini liatnya luar biasa, Tahannya luar biasa. Karena apa? Dua majelis pengajian gak tahu perut. Gak tahu perut, Jaluk cerita Oppo bangsa ini kondo kiai pasti tersampai, tersampaikan polisi pengen ngurusi covid kondo kiai kiai sa indonesia ngomong covid masih ora paham lagi ora paham malah kiai ini caranya gampang nih ngomong covid itu lah iso tuh kiai lah kulon nih ngomong covid enteng para hadirin para rabong ke okay. dunia berubah saat ini Perubahan dunia berubah luar biasa. Eh, sing biyen manual saya berubah. Hilangnya sing ketok-ketok mulai melahirang. biyen uang di urat dusun, neng jeruk kamar. Saat ini tambah neng jeruk kamar, tambah dosa hadirin. Soalnya jempolnya buka hen, handphone. Handphone, no, no, no. Halo, uang, saat ini Kita handphone, nih, niki. Lampai buatan isaati rem Tangan kaget jempol buatan isaati Rem akhirnya tiba paringi corona Baru hadirin Cangkepnya kengken mas, ken, ken, masker Kengken nganggung masker Trici nih kongkong Ngombah Lo kiai akhirnya Oh ge ge ge ge ngombah Lo ngana kiai Lo apa penjelasan corona Ngono wig di Tapi wong kiai ya sa isa isa nih akhir, Pergerakan ora jumatan yo ya, kang, gue pray pray, mayan diskon Santri tenang loh ojo jumatan yo ora jumatan, dia, ora. Kan, ojo riyo yo yo riyo yo rasio. riyo yo rasio, riyo yo rasio, riyo yo rasio, riyo ya, rasio, riyo yo rasio, riyo yo Santri punya cara menjelaskan betapa bangsa ini berhutang pada cara masyarakat di mana tanpa harus melakukan gerakan pembiayaan masyarakat biayai awa edi dewi Ini jenengi bongso, anak bangsa nambani dirinya sendiri sendiri. Self apa yang jenengi? Self apa? Ya sepoknya self itu apa lah Terusannya terserah tambah Apa? Nah, ini bangsa kita puki itu radikalisme merajalela di mana-mana kau ya, ini musim radikalisme kiai langsung semua kaya -kaya mulai Jakarta sampai pelosok ngomong gerakan radi radikal waspada gerakan radikal dimulai dari mulai nyala nyalah noong bi Hongkong ini kok dibit abit mosrek ah, mosrek musrek, musrek. Kauhabeh Muningono Singkiai ngalim dalil, ngetok na dalil Singkiai ngalim guyon, ngetok na guyon Singkiai ngalim dongeng, ngetok na metu Metukabeh Tunisia jebol karena radikalisme Libya jebol karena radikalisme Suria jebol karena radikalisme kene he, eh jadi gua coba coba naik BNPT utawa tentu 88 nyangoni pengajian anti radikalisme, Dwi ipirok itu kan korban gerakan sosial yang seperti ini coba di sampingnya cokum, makanya kalian tadi bongsoi nyantai ulama ulama SDP Pinter-pinter kita biyen, sih senang wayang ya diulang wayang, sih senang mondok diulang mondok, sih kayak geromb saya ada tok ya diulang saya ada tok kita biyen, saya Abdul Jalil bagian ulang sahada ya sahada tok, gawe pondok pesantren lemah abang, akhirnya saya Abdul, Abdul Jalil dikenal ganti di jeneng saya lemah A, abang lemah abang bos selalu CCTV si, si, brip Besok kami di Siti Jenar Mulau si Abdul Jalin dikenal dengan saya Siti Jenar Alumni pondok pesantren Abang dikenal di jeneng abang Abangan lo wong abangan gelem sadat rapat gelem sembah bayang tak kali ulang wayang di ulang wayang sih saya kelentil diulang wayang ya diulang wayang oke sunan bonang yang ngulang gelut sampai seni padung rodo kerot, kerot disampluk nggak pedel pecah tangane teng pagu pamen bah lu sunan bonang yang nyempel wawur wong kono, dimulai saking kampung singkalanyar kabupaten pram eh kecamatan pram prambon kabupaten nganjung Bagiannya di ditewe No no alon alon sing senengane nyanyi diulang nyanyi Wong-wong Jawa dielingno nganggo nyanyi cek cek ma mati diulang inna Wainailahi wa inna nangel ya dikek tembang wong Jawa senengannya nembang Wong Jawa kan opine nembang lugo lugo ana lentang ya ning tawang ana Cahayu nembang Lunggu lunggu, no mentok, tok mentok tak kandahani, ini mentok kok di kandang. <tuh> semut ya semut, di ya, ya, nganana nana kebopoengkang, nembang. Pucuk ini mingkat, ya nembang. Dangpalios, triun. sri. <tuh> <tuh> jawa dia punya nembang. Sampai tenggonya nih, bosen neter, pom duit tembang. Saliane Hong Jawa no tembang silet. Jadi demo si leh kudi kan kendang jebola ya boleh pikir lagi dek kawung cowok kadoi lu ngata dek tuh ulangan gitu tembang betapa indahnya kinaku. dinamika cowok itu nih boleh nih tentang Islam negara liyai ratu diulangi tu tembang ya, kang tembang tembang apa? diulangi tembang mojo pat moco barang papa tuang urepiku. Barang papa wopok Kancane nyowo sing medun tun tengalam tuh nyowo-nyowo akhirat manggon jeru roko, roko kain wong tu, wong tuwa wo sing wong tu bangir, ya bangir, wong tu pesek me pesek, wong tu cili matune cilik Tergantung cinta ane mau wong, sing cinta wong ayu ganteng ya nikin matune Eh En nyowo, wow, nyowo merdeun manggon jeru rokok anca nepa papat. Nih sebelah kiwa iblis seluruhnya Sarno sebelah tengen malaikat seluruh nggak dol nggak doli korin kali kafato. Wong cowo rapah mau pegu korin mau pegu kafato karo wong cowo jenengi setelur papat limo pancer. Mulok pancer nih butuh apa? Poi so nggak butuh telur, tengen telur ki. Iwo pancer pengen butuh ayu ya. Nae dulur tengen ya melaku mejet maco ya Rahmanu ya Rahim I love you. ane maco tengah gue hingga lah. Nae telur kiwa ya melaku gue lebit kecil. Wono maco so nama tak ajaatiku jalan ku, yang ya I love you. Pengen rosor itu dulur tengen lah. haula kuat tak ilah bila nane kiwa ya so nama tak ajaatiku bantung bondo. So pengen suke nai tengen ya gue. Apa ya fathaku ya rojak Salat du duka, nanti kiwa gue mau pinter cemani nih gunung ka, kah kawin, nih <tuh> kan lagi nih gue mau pinter gimana ngedak, lah kali dukun niku po, pada pada hebatnya pada padang he, enggak boleh pinter hilang tak kok kiai yo ya ketemu tak kok dukun rata wates yo ya ketemu, ketemu <tuh> pengen tadi DPR jalur semua kiai Ya tadi jalur semua dukun ya dah lagi umur do padangi kalau cuma padangi cecik, sing-sing padangi lampu, sing-sing padangi rumah kok, obong, boleh pte ilang lagi lampu, baterai ya pte ketemu, ngagi sentolop, ngagi pelarang di diobong tiopong ya ketemu, ketemu meng lampu nesentolop pc utuh pelarangin teh kok, obong, nah itu peta ninar karo nur, nur berurangilangilamin lagi diulangi biar udah mau akhirnya tembang mau kawitan senengnya mas kumam bah kemambanginya wong mentereng alam do do nyowan sepul ke akhirat mula supaya nyowonean teng sabut ngapati mito, mito lo ngerawat menungso ke durung lah lahir cowok api ah, ya bang Indonesia dari dulu nyoneku nek ruwet capeh piye cara nenyelamat no menungso Wong cowo sing tuwi, sing rawat menungso paling sempurno nih wong cowo. Kituruh lahir sampai mati dirawat ganti tenang, tenanan. Urung lahir sambut Quran solawat ngapati mitoni. Cenderungnya tembang Mas Kumam, bang. Nek mas Kumam Bang. Napis bar Mas Kumam menungso ngalami tembang mi, mi cil, mi cil luhur lahir ini lahir lanang yake kaya berdu seluruh ini lahir waduk berdu si siji, Cina ne bantu, ya siji seteng setengah ini kok yuk pengajian mana wali matu tasmi tasmi yaa, mijil ada tembangnya ini bar mijil kinan kinan itu di cili-cili ini kisangnya nih ganti agama ganti akh akh ngaji, rakel ngaji, sadu, enggak, aku cari ngaji, sadu, om wayangki nanti kok orang peduli nek kulau wayang ngaji kok layangan tetok layangan ini ngaji kok mainan game banting handphone ini ne. nebes bareng ngaji, tuh kok nomen wow. nih ini anak, oh, in, tapi udah keras men wayang ngaji ndak ada kompromi, ndak ada hak asasi Bocanai gol orang aja, cewek bong tuan ratri terima, tampilin cisan. <hesitation> <SISU> e, <SISU> Loh itu nanti semene-mene nih, keluar mulu ono tpe, tpe arodotul advan, mau ngomongnya semene nih. Naura nanti ulang ngaji belain, keluar ini gembian ya Allah kupeng nih ke produksi cino pun copot. Hmm, wong tua gokulok kala eura umum, pak, mau dari biasa. Segocangan, bulan, konsensi nih, eh keluar mau erti. Duh, bapak kulong imami tak tinggal Melayu, Wak. Wah, Yesus, itu tuh gue lagi semblong nopo cerain. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> sampai ngaji. Ngaji. Nge, sampai kulong kecil, lho Anak ewang liyo layangan, kulong ngaji. Anak ewang liyo negeran, kulong dikogon ngaji. Nggak, sampai kulong di sana ini negeran, ya rapintar. Sekak, ya raiso. Remi, ya raiso. Wala, lo raiso. Ternyata semeja, raiso. Nah, gelut di sana. Lihat, ya. Sampai kulo kecil ini kulo tau pikiran aku salah milih bong tua itu aku. Nih, tapi begitu gede ini nih ya Allah kalo mau ngapain nih kaboong tuaku aku. Lalu kalo kulo naratif, kelasih kecil itu tio po. Bong kulo nih ke bong pantesan. Langgi nah, masih kulong kakak gede juga lawang ya roso. Lalu nah, ratu ulang aji. Lalu nah, ini kulo ulang aji anak kulo kelereran. Bong kulo nih banyak dicintai wanita lho berpunggulan iku ngaji ya akhirnya rawani harapan aneh-aneh ini uki nanti pentingnya luar biya. biasa Biasa. ini uki nanti aku sampai urasa ngoni ganti agama ganti akhlak anak menungso kesusul tembang sinom wis dati canom wis mulai dap, belek ulang aneh aneh sinom oh aneh wis asbar sinom kesusul tembang asmoro dan mulai ke taman asmoro wis mulai jatuh cinta tae kucing rosok coklat Oh nanti megbi anar kamu, mau natal kan Danianggil asmaronto nanti. Lalu nih para asmaronto kesusul tembang kam, Bakal jumbo lah nang metok harus mulai bangun rumah tangga rapi. Tuturannya bisa harus gede-gede di rumah tangga. Nama mana nih bar kambu tantangku, ketemu tantangnya pait ketemu kulola lagi entah bocor bagus karena kak Mustafa ya kulon. Nah itu bocoba serupa nelek, like, katanya, duit dandang pahit <SILENCIO> Merasakan manis pahitnya kehidupan Nih itu dandangku loh Ini berdandangku tembang tembangnya dur Dur mo, wiswayai berdharma Bakti Uret di takoknya wahmu apa Mulanya uret itu berdharma bakti mulano ini Arab Rabi, Tandur, apa Ngarap petai erop ini ada ke Janggulambang urek oyokerdang Nek kaya wo wo di pateni pengisai kata Tetu rukolui tetep Heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh tetep heeh heeh heeh heeh heeh heeh heeh wah heeh mana buah heeh heeh heeh heeh ilmu heeh dharma bakti heeh nek heeh tenaga, heeh dharma bakti tenagamu heeh heeh heeh mana hartamu yang kamu dharma bakti dan khairun nas linastarma pakti turmo ora nang lakoni menung urip kesusul tembang pang pangkur ngerti ngerti wis wayahe mung mungkur tengkul wis linu untu wis prothol nek pat wis lamur wis iku wis mungkur nang mungkur nang mlebu mecit ra ketang setahun pisang riyoyo nang burung nang registrasi sama yang sing mau neng letak salah isi deh pecah kok saya iki mangan catawai ujungnya copot iki pangeran nang mungkor dul dul mau neng nyawang barang atau ketok saya iki nyurup nopo pola neng topi wanengan ikan iki pangeran nang mungkor mau neng mangan melijo saplek kuas saiki iki cicik asam murat kenang mungkor nang mungkor nang mungkor kenang mungkor nggolek jalan padang nang lubu macet tuh no eh mungkor nang mungkor nangis nang kono Woye pangkur koranang mungkur hati-hati kesusul tembang mekat Ruh copot sak saksuk ma Mati terakhir menungso so tembangnya pucung Meng dipocong seluku seluku ba Dok lebok lawang ciut Mulawang wong wakjen nge buyut Siap-siap lebu lawang ciut Peduk malaikat bongkar Nah, keren. mesti takoni meneh biar piyean takoni ditakoni Alastu bi Rabbikum qalu bala jaidna. Begitu peto meneh takoni, "Marabbuka? Awallo Rabbik?" "Awallo?" "Allah, Awallo." "Awallo." Malah muka nakir ke maklenda, iloh illallah." Allahe muni, "Amallah, tawaboh, pawak." Kale malaikat lha kowe ojo kan, ojo lu lucu piye kimuni Allah weraijo. Iyo iki banaran nah habis geleng si Nau durong uwe sih gila anggar ada pengajian ya teko habis geleng si Nau uleh gila catetannya ono anggar ngaji teko nah tapi kok turu yulah popo nek melek ya matane ngaji nek grungono kupingi ngaji nah nih turu, bokong ngedok si ngaji eh bokong mulu busuarko, eh bokong kaya Allah nah nih kamu lo sampe nginiki niati si Nau niati belah belajar, supaya saka waya waya mati ini mati nih belajar syukur syukur nih sampai angin kene ini ano tore toreko ini boleh toreko sih mendaah, no, aja ngelak toreko wae ya aja, toreko reko toreko ya, ngga lah torek aku lak tau, ya yuk, lak tau ya, walaupun diulang nyebut asmani Allah, aku lak diulang ya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Uang lambai gitu aja isomuni, yo diulang nyebut endas raisomuni diulang gdg tangan raisomuni diulang nyakel tas tas bepokong raisomuni diulang lung lunggo dengkul raisomuni diulang si si Allah ya Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah alah nah, suwini lah <laughs> kita ulang ya lah ya lah ya lah, lho perlu zaman moro ngotin nyang ya ini binten biritan ini peng satu, kang banten kiat ya ini satu, lo kuat mau peror kang sal, lo langsing sangat puluh lima sih, siapa sih nanggung? njenengan ada, njenengan kan sopir, enggak hmm, ya sopir ini ku melek, plang. nah ku kan penumpang sih penting numpak turu tekan. Enggak, enggak jadi ngantuk lo tukaki rokok pun lo nih. Wah, tadi kiain gue tanggungan wiritan jutaan karena muridnya hakai. Kiain terus piye obdah kapan istilah hati ya kiain akurangan nakal nanggung ya, nggak gue istighfar pihak jutaan ya enak. Beres kulo biasa sempat sebetulan nanggung piritan di santri bilang ngebu, sih tak tanggung beg lo. Nih si pinter kiain ustafurullah al adim ustafurullah al adim ustafurullah al adim ada tema kholak Allah ustafurullah al adim ada tema kholak Allah ustafurullah istighfar kau yo gusti Allah le semua teh berang triliun <laughs> lengan aku sama ya wajah mati kecandan mati nih uang bela belajar mati bela nih uang belajar nih kematian sing Singapura gusti Allah lengan mehe na ngerti lu no mati ni ku petro malaikat lu no mati ni jemplung nunggu pelung ni buyut mulai lawang ci ciyo nunggu terus petok malaikat takoni marot buka ayo pati tadi wareng wareng ni ngedinan canggak gulune terus jemplung nunggu no pelung diudak biar gak mati diangkat gantung koyosi Siwur suar kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir modal kibir Ketarangan kibir Bodol kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir Anak kibir kibir kibir kibir kibir kibir mareng kibir kibir gantung siwur Tarangan bodol kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir kibir oleh gak tau sih dong, maro pukah? Heh, maro pukah? Heh, hai hai, pak ngono nih, maaf. Cemplung nong ro kau hau tuh, cek weh weh, nih ikut. Ya nih, lemu lo, coba lu tuh tiket nol kabelan, wong tambang ngo coba musik selintru pei. Pei lo, singmu nih nang neng nang nong, nang neng nang nong, ngatangtang, ngatangtang, kung. Urepi ku nang neng nang nong, yoneng kini yo ko. No yo kadang nengkin nengah si, kadang nongko nyolong pi, pi. teung repis monu iku nape terus yo, molo ikan nilek terus e, beler menungso yo kadang nape kadang eh, nilek kadang nabo terbang, kadang nabo bo, hokong biasa, oh, yes. e. urapes monter niku lah menungso melanu melanu ura tahu, ngetril menungso butuh ape terus ura, dah nape, dah ngeh, nilek tapi nih pengen pungkasan ape, dangdang, dang. kung, ayo dangdang balik nang sangjang akung, dang balik onang gusti. Allah, mulan nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang nang namun lo supaya paham supaya ngerti aja ayam tiga imangan tumpeng bareng wajiannya telu mawar kenongo kan kandil cempret kabeji o oh mawar mawar mawarno-warno kenongo-kenongo no kenong ini kandil ngerti mukudu kandil, nang nanggusti Allah lu diulang kok ngorong bihan. nunggu nunggu sampai saat ini isek kanggu mula nasi ngisep diulang nganggih bayang ya diulang nganggih bayang Sih, kita bilang pengajian, dia bilang nggak pengajian. Dulu Indonesia komplit sampai saya gila. Di sing noto Indonesia ini, kuyurawong main mah. Main sing noto awal Indonesia beragama ini kuborowa. Wali ini bedane Neng Eropa panglima perang, sing noto. Sebenarnya Cina, sahabat Sa'ad bin Nabi Waqas. Sebenarnya Afrika, sahabat Salman, sahabat Bilal. Ya, baru sahabat. Tapi, ini kan tahun-tahun saya buat petang-tahun. Lagi itu, itu, ini meriki. Nabi lahir tahun, nama? 600, 500, 50, 60. Ini tuh lagi kayak lahir. Nah, kayaknya. Tengoknya, saya buat petang-tahun. Petang-tahun. Jadi, ada jarak 600 sampai 1.400 tahun. Dulu, aku bilang tahun Nah, 600 tahun lah kita kan, 800 tahun lah kita kan gini, suwene nego yang ada nego. Nasi tak kosong kok, poro wali. lho kok iseng kadang lh. Oh, isi kumpul. Oh, jeli yang nih, panglima perang yang datang ke Indonesia kok poro wali. ya sih tak korek nih, poro wali. Soal Indonesia, sak terengai Islam, tuh gini kok, agama Hindu uang Hindu ini sing oleh ngomong agama ini brahmana, kasta tertinggi. Kesatria para raja ra oleh ngomong agama, waraja ngomong agama. Wesi apa pegawe ra ngomong agama. Sudra petani pedagang sak sugine opo, ra iso ra oleh muni agama wong sudra kok ngomong agama. Lha lemulah sing iso ngimbangi brahmana neng Islam ini jenenge wah wali podoh-podoh randuwi wadi wong cerakkan lukis di Allah lakawfun aleyhim walahum yah gzanun lemu lo si ngisong ngimbangi pramana ni ku wali leliku ilmiah ni wara kok ngarang mulanya orang islam disebarkan oleh sodagar ki ngarang soalnya ramungkin sodagar menyebarkan islam di negara yang asalnya in hindu maka no bikin sing tekonek gujarat nang india Wong is mau perdagang kok gue cari data koneng India ya India tetapi Hindu, nih, Cina, Ra. Nah ini mulanya sih pertanyaan dari wali, wali gue po udah ada orang sing nguning nginep. Wang gue baca-ra keturunan wali orang ngerti. Wang gue kayak nyar tak kop pekok isian ram. Wali gue ram lagi itu sebuket piye? Wali kok ditakoni mana detitasane Wali Mana hasil kerjanya luwih wong kuwi kok tak kok Kang, sih kok lakoni kuwi ya hasil kerjane, Wah. Wali. Carane piye Wali? Gimana Wali? Lho Wali kok takokno piye carane? Wali ning lakoni pegawean ora tau nanggawe cathetan ora tau. soalnya Wali ini butuh apa-apa langsung download. Lho, Wali niku langsung download. Tidak ada yang pun di hardis hard disknya Allah Jadi kusti Allah ini pun dua cloud Dua hardis disk, dua pusat data Di langit sana program banyak Ini mau ada langit Kalau mau jenis law khil mak, Makfud, yang Nabi waktu Esra-Felah kan disuduhnya no meriku Yang Yahudi Nasrallah ini ngarani Tabut Sulaiman, tiang Yunan ini ngarani Kota Pandu Ini orang Jepang, kantong Doraemon Kota segala tau. Nabi no Nah wali wali ini kun ingin ngerti program indunnya, ini kun download, cara nih download kalau rabu nawa itu mustahkahmu tatan aziz wali hibal malaka allah taqwa fualla takzar mulak wali wali ini kun mesti nih download, sweet seket selawi tahun ya allah ya allah ya allah si Abdul Qodir aljalanin download mereka browsing geng mereka selawi tahun dibimbing saya sirih asakoti as Teng jowo yang teng sunan kali joko dipimpin sunan Bonang Talunta ah download ton download tan ton lo tan, ono iso download ton lo no, wasil stono gedong. wali lo mulai wali-wali ini guna ngomongi terus ngi ngi wali wali ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi ngi Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Batelah, batelah. Ini seneng kirim-kirim apa? Teh kartu ngoh. Podo kalau saya pentu gue handphone. kartunya ini urut tapi rano wifi nih. Tapi senengannya harus kirim gambar, kirim foto. Carane iso? Yang gue lek wifi gratis. Gratis seneng marung dotco dot id. Dan ini menungso kirim dong, orang ini tidak ada <tip> wifi. <-tip> <tip> Yang <tip> nang gue wifi nih napi wifi nih wa wali nengkono .go.id, .go.id kene ila ruki ila hadro hadro di kono jeneng ini free waifi meriki jeneng ini tawas, tawas sul menutup makanya ila hadro di nabi il mustafa waifini nabi wa ila jamil ambiayi wal mursalin wal ulamae wa syahadae wa salihae Wa ilah jami'a'u li'ailan al-masyariq ala ma'kharibya Fi barriha wa bakriha Nakhusun sultanullah isyamudil al-qadir al-jilani Wa li'abainahum mahatina masyikhi masyikhina Wa jadati wa jadati wa jadati Wa nakhusun ilah rufi pak dewa Tuh al-fadih Lengge Orang isu tunggu Fatihah kok titum Orang kuno Orang radung macam nevate kampung bal-balan besoti, tuh, zaman dulu neng ora orang si Cipto nyuting neng Kono, tuh nggak satelit, dibagi sak dunyo, roto bagian dijenengi siaran lang, langseng bagian podo mulu ono ora percaya tuh iso tuh, orang itu masih ada dua TV, liyane wali, pakai ne wali, kengeri cara carane download makanya sistem pengislaman paling apik itu yang indonesia ini orang-orang kok terus perang gontok -gontok, nih, biasa nawar. kenapa? karena wali menghadapi bangsa yang sudah sangat maju ma, bangsa indonesia itu maju orang umum zaman semuanya punya kerajaan besar namanya mojo baik penguasa 2 pertiga 3 dunia zaman Semantan kitab undang-undang politik namanya negara kertagama ditulis empu prapanca kitab bicara nih hubungan sosial yang bagus sutasoma ditulis sama empu tantu tantular universitas terbesar se-asia namanya nalanda ada di Nusantara. nusant bongso melalui bongso itu. bangsa ini jahiliah negara ini arab itu ditaklukkan sama mongolia Cina ditaklukkan Mongolia, Eropa ditaklukkan Mongolia, tapi satu satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia bangsa Singasari dari Nusantara, nah, bangsamu bungsu nebutun, ciri-ciri apa-apa makanya karena ini bangsa besar 350 tahun bahkan Belanda mau menjajah Indonesia habis dibantai oleh rakyat Indo, Indonesia satu satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang hanya Indo. Indonesia Tepuk tangan sih banter, gak usah sungkan su Gak kok kok Ini Indonesia mulut Sampai nak kandahannya kita ini bangsa kuat Mulut ada Kita ini bangsa kecil itu Itu asli saking bentuknya bang. Lu bangsa mampu bertahan Sampai hari ini lah. Kok mau orang ini bangsa bodoh Bangsa apa? Nalarmu ini nalar oposisi Bener murah wong nyalahnya mau kalah pemilu terus kaget disaat Eropa mengalami krisis dan bangkrut Spanyol boleh kacangnya gak duwe Inggris makanan anak-anak berkurang Cina harapanin di duwe tidak mencukupi kebutuhan gandum. Indonesia sam hehehe saya hehehe ori men negara gagal gagalin nanti karena kita kuat, makanya ketika G20 menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Indo, Indonesia, kok bisa selamat Dia semuanya mikir, lu, no Indonesia bemu, karena teorimu gak payu juk gagal no lu, mana ada orang kelaparan hari ini? Wong ngsampe sampai salah paham karo wong Cianjur ono kembang pakai klambi bekas jadi gua ning ngono. Oh, ning kono kambi ape ape. Wong pusat klambi ku ning Bandung, malah wong kono pokoke klambi bekas mulu oh, kok ya, cocok. Aja nyalano wong Cianjur sembiyan. Oh, nyalano wong, sem wong sem Semeru seme, semer, wong kambi ne kebunannya kebunane wong Semeru ku ape, ape? kantang, kan tang playo pepay. Nah, begini klambi bekas. Oh, mobil mobilnya Avanza Kono Fortuner? Tanah gunung. Indonesia ini selesai. Negara paling tenang, paling aman hari ini. Tiba-tiba ada -tiba berbicara negara, dia negara bangkrut. Bangkrut apa ini? Itu batu bara dihabiskan. mumpung saya bayu. Lalu kamu bisa energi baterai. Kamu oh, mau pikir batu bara itu saya bayu? Kurang bayu emas dihabisi, mumpung isek payu di longkas emas enggak apa, enggak payu orang ciri saya itu enggak gelap, enggak nganggu, nganggu apa nganggu, em, emas, enggak saiki ini orang nganggu untung emas, itu harus hitungan, enggak enak ini mumpung isek payu, kayak -kaya begitu besok gak payu, mian rempah-rempah payu, -rempah. karena Eropa butuh rempah-rempah untuk musim di dingin begitu anak listrik, ya rapah mau pemanas pakai, ah Ase cukup dengan bahan bakar minyak atau batu bara, batu bara begitu energi baterai mulai berlaku, minyak di timur tengah mulai galak, galak, negara negara timur tengah mulai mis, miskin, gendong, ngonik, zaman, ngomong, nde, payu, gak mau, bagikuan, hmm, hmm, politisi aku hmm, hmm, hmm, hmm, hmm, <mukulau> nah, jiku. Lebatu tuh barane gak pok jiko iku terus piye? Ambil aja batu bara mumpung isek, Pa. Ayo. Ah, Tulu selalu membayangkan negara dalam situasi sulit, recovery. Kulo niku ndelok Sirnobil, Uni Soviet. Tempat ledakan nuklir terbesar di dunia ada di Chernobyl. Diperkirakan 100 tahun tidak akan pernah ada kehidupan. Durung rong puluh tahun. wis tadi hutan yang sangat luar biasa. Le, lebat. Oh, jadi ini pengirahan. Yang pengirahan singgah pintunya. Kok pece? Jogja, keledakan merapi. Palung gitu. Oh, ini berduka. Ya, kena ya bersyukur. Alhamdulillah, saya meledos. Lah, karena begitu meled sing golek pasir ya gampang golek Pak pasir Nge. sing nandur pari pupuk langsung pupuk organik dariku gu, gunung Leng. akhirnya karena pupuk di sana ada langsung organik sawah sawah tumbuh subur pupuk non-organik rapatek Pak Wahyu Alhamdulillah Indonesia Onoban banjir akhirnya yang bisa membawa penyakit dari panto dari daratan lautan kui banjir banjir berhubung saya kira gelembang banjir kali ini ditanggul makanya kesuburan di tepi pantai tidak bisa ada karena organisme titik organik yang membawa kesuburan dari berantas puncak belitar tidak bisa dibawa ke bawah di ditang tanggul lagi payu, singpayu yopo opo lus biasa lus Melayu lus lus lus lus lus lus lus bali oh lus Tulang tulung tulung tulung tulung lus lus lus lus tulung lus lus lus lus lus lus lus ikut lus banjir lus lagi lus Melayu lus lus lus lus lus lus lus lus lus lus Transmigrasi lus lus lus tulang tulung Tulang tulung Tulang tulung lus lus Tulang tulung Oyo serigala, oh, oh. biasa loh, noel, gawe oma kuat retak, ganti gawe kah, biasa mah, perungu, beluyu, rapok balik menel, menung sebikai Lelayangnya mau panggonannya banyu sih panggoni menung menung so luno luno. Jadi Indonesia ini kita bape Tambah bape cari sopoh. Kalau klo pengin bukti Indonesia bangkrut sih bangkrut neng utang kape negoro tuwu utang karena kalau negara tidak punya utang dianggap negara gagal karena utang menghasilkan investa investasi investasi menghentikan sektor inform, informal tanpa investasi sektor informal tidak bergerak. Lane ini sektor formal gak bergerak tadi, ini inform informal, informal, informal pilihannya sama lu enggak, mau ngerapaknya kendel ya kaki lima dan ini kendal, ya juga lawang lu mana woi itu negara, ada ukurannya, aku masih ngono yang ngerti, kan jangan karena kita oposisi, terus apa woi tadi, eh eh, itu jenisnya yang gagal percinta terus wong sing di elek, eh eh, le, eh, eh, eh, ini ada, dok laknya biasa, makanya, Pak Prabowo, ya woi tadi Menteri ini Pak Joko. Pak Joko. nih kok ya, makanya kuat negara ini. Kuat ditata oleh para wali, wali merata, menata apa yang sudah ada semakin kuat. Bangsa sudah maju kok. Coba sama Menteri apa yang ada di Eropa ada di sini. Konon dua kisah cinta Romeo Juliet, konon dua kisah cinta sampai entai di Cina. Orang Arab punya kais dan lain-lain. Ini dua. ande andai lu. Lumut. Dua jadi sopokat dulu. Ini dole si andai-andai lumut. Samuruh putri. Nah, isi ele. Putri ini kang ayu rupane. Letih ngapang kang ta. Di asmane. Puipu kulombatan purun. Puipu kulombatan mudun. Nanti anak yu sisane si wong lanang sak diri kabeh pengen ngerti makami yuk kangkang kira-kira nanti nanti tabarukan kok isono wong lanang hebat icip-icip dok rataku jawab itu sopohong yuk lho ibu ibu e si ande ande lumut temuru putri kangung gaung gayu putri kang olo rupane letengku naik iku kang dati asmane bu ibu kula inge burun bu ibu kula inge mudonatan Allah menikok kang putra suun kenapa terniku? hebat ya ande-ande lumet masih elek letek, ngono ngerti nih orisinil Masih wanyu mengkilat keleteng abang mustahamal muka lato eh bantuan tuh WKP apa sih yang gak punya Ayo, konon duit ibu tiri kejam dalam kisah sendiri lagi ini duit bawang putih, bawang merah. Me konon duit Samson, duit Samon, kini duit bandung pondok, ozo, duit kape. Konon duit kewan ngomong seringi kura-kura ninja, kini duit kancil nyolong ti, imon. kan kita bisa melihat kape wong seneng nyanyi, nyanyi menghasilkan alatmu. Musik orang Arab, alat musiknya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Wong Eropa gitar, kayu tali, wong jowo, gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ya, terbagi loh, jenan. Wong itu deh bar mangan, piringnya besi, buah kalen nggak termahal. Tadi itu seksi, kurah-kurah gak <working babies diver> seksi makanya ketika Cina datang bawa keramik gak laku, ini gua nih kalian-kalian itu, karena gak laku, karena di sini logam sana baru keram, keramik begitu saya laku karena nilai sejarahnya bukan nilai barang, barangnya lu lu kepikiran tuh, lebang saya ini punya sistem yang luar biasa, makanya babai tibian. Masih rambung bangsa ini sudah jadi Makanya para wali ketika datang Masih orang ngomongnya berkorosin cili-cili Si keren-keren cili gak diomong Suarga Masih gak patah diceritanya no. Mungkin masih paham nirwa, nirwana Masih paham Swarga loka Masih gak ada diceritanya no. Suarga banyaknya milih ke diri banyak Suarga wawanya kayak cipluan kata wong wih akeh wong wih doa kemikiran wong mereka ocah mana mikir wih akeh mikir wih doa kemikiran si Jemumaton Das makanya mau gak mikir sudah lah akhirnya mungkin dua orang ngalem, kanan dua, cuman mungkin jenengnya kia diaimu lo syaikun ustad dan melukin jeneng kia iya itilmiden murid denjeneng san san tri musola langgar, wodoh, sampe Saiki kita gak pernah mempersoalkan itu Dua apa lima sih mempersoalkan, tekan sana izin mio, ikuti arah nih Honda, Honda mau apa? yuk? Yamaha mio, Honda oh, kok Yamaha mio, Honda oh, sampai sana izin lu setuju. Rauna sing komplain, anggar minuman botol izin aku, aku masih Ades ya aku masih Indomie, yo, Sari, Sari, Mie, masih merk, Oppo tetap soft tech, yo, tidak ada yang komplain di Indonesia sudah ada yang komplain Gila Ya Allah, seluruh pompa air masih ada si mizu nasional di jenengi sanyo Makanya Nek Riyo, ya orang ada yang komplain Bungku kong, sini, renggi Renginang, orang ada sing komplain Ini di Indonesia, rukun, damai, sentosa Makanya orang yang udah-udek, kaya orang ini mesti orang rapat, teh, paham, nggak teko lagi hingga sore, terus lu mau sebarangnya anyar dagangan Supaya payu mulu barang lawas dihele Supaya sing anyar payu jenisnya wong dagang Sampai yo sudah paham lah Tapi ojo ngasih sampai dagangannya dibuat Gue akhirnya tuh Tukulah nonton, suwuk emoh tapi rukyah gel Tumpeng emoh sekokodak gel Alat musik emoh tapi cangkem gel dum dum dum dum dum dum Selawatan ana tapi nasyid gel gelem suwe-suwe ngono kuwi padhoe gak usah kagek yasinan meh kahfian gel gelem tahlilan meh tapi kalimah thayyibah lha sing penting beda tobat meh tapi hij, hijrah hilap meh tapi khijab hi, to <tik> omah nyen ngono-ngono ta ya leh wong nyela nyari beda jadi nah, tiba, -tiba lu gak usah gua ngeliatin sama ya? Nah, aku ngomel gua sing lawas, ini Afan satu gua sing ah. Ayo! Laki! Amanin ini sudah ruko. Kenapa gak membicarakan sing ciri-ciri? Karena rampung selampung nengkene. Tiangarak tuh si dulang ini nyelone ngundang nabi sing ape. Lah, tadi aku juga harus suruh di bain aku, gak Boh, kamu panggil utusan, kamu panggil utusan seperti kamu manggil temanmu. Mula ya Habib Allah ya Syafi Allah mungkin iki wis apik. Tukang patri wis dijeruk emas kok. emas, mas mas. Kita ono-ono kowe wis beres. Dadi akhlak yang disempurnakan sudah ada di sini. Basa ning wong sing nang wong tuwa ape, Nek wong enom biasa turu, nek ana wong tuwa ditilem di, sare nendra. Nek wong beleng mijat deko Lha nah, wong biasa mangan, ayo nah, mangan Kang, mangan, nek nah, sing wis cepuk nggo dahar. Engko-engko ndo Pak, monggo-monggo. Nah sing biasa ya mangan. Naa bathok-bathok, ayo. Luwange kita sudah punya. detail bangsa ini, bangsa yang paling detail itu Indonesia terutama cowok. detail. Wong Arab niku muni rus, ngono ya wis. Apa rais muni wong Arab muni rus, wong Inggris muni Rais mau coba detail kecil ini. Nyesne pas sawah pak, pari nesdi panen gabah, Witi damen nesdi digiling beras nesdi cuwil jual men, menir nesdi tang sego buntel godong, lontong buntel janurku, kupat lepet orang dibungkus sego sekok cicita upong, ublek-ublek bubur si nesdi Intep, orang kepangan karengka karena kamu komplit. Da ini Indonesia, jadi kita tiba-tiba gue -tiba jelek julek no, gak lah, so. Bangsa kita udah bangsa paling komplit kok, so. paling paling detail, paling indah bangsa ini diri. Makanya orang kalau mau belajarnya ke sini, manusiaan yang paling luar biasa di sini. Namun lo perawali hati-hati. Ulo koyong saya ki kafir kafir kafir, iya keningau India kafir kafir, sampai lagi rong rapong si perang perangan karanta eh, engge neng enggak saya yo wong wesken e wesbong pis pene kah tunggang, i sing rukon sing pareng, kanjeng napi ngendika ke wong urip pitopito neng sing taling tanggung, jawab dawoi pun napi kulu kum roen wakulukum mas an roe yati, mulo akere wong sing pitopito tapi saling tanggung, cap corona pina mini Mula akhirnya supaya wong Indonesia ini rukun beto-beto tapi tanggung jawab Dipadak ke karudawu Nabi ro'iyah Mula orang Indonesia yang dari ini Diserap ke bahasa Indonesia jadi ra rakyat Rakyat yang Nabi Dutup PKI Kita bukan people Kalau people, Vox Populi, Vox Day suara mayoritas, suara Tuhan Makanya disebut seputar ini cocok karena begitu kata rumongso suaranya suara gusti. Allah, Allah, kita bukan komunis. Nah, komunis itu proletar, diktator proletariat begitu, wong miskin, kabeh kpk ini Kita bukan kita rakyat tidak ke kiri, tidak kan? Tapi hidup di tengah-tengah saling tanggung, jawab. Maka namanya rakyat. Satu-satunya bangsa Muslim yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indo nege. Lah dalia, nek mikir rakyat niku dawuhe PKI po teniku dawuhe Nah, makane rakyat niku nek ngumpul namine musyarakah, dadine masyara. Nek beda paham musyawarah wa sawirhum fil amri, mulo kalimat musyawarah tukul. Sebab sing nata para mulo daerah-daerah rakyat jenenge wilayah, wilayah iku daerah tinggalane para Paling ngazul wilayah itulah yang sekarang berubah dengan kesepakatan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia maka pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat, Konsep rakyat yang menyatukan perbedaan agama suku bangsa Inilah yang hari ini dinikmati orang Indonesia Arab satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara Cina satu bangsa pecah puluhan negara Tapi kita puluhan bangsa suku dan agama Mampu bersatu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia -Indo Bangsa mutul opo elek eh duwe presiden elek de polisi elek de opo-opo elek ra ono apike wong saiki loh nggih kabeh iku bahkan pikirane enggak pernah dirubah duit pitik gede titik pitik bangkok duit jambu gede titik jambu bang bangkok sing asli ke negara gula jawa belke ternama baju di wong-wong Loh, asyikir gulucu Nggak, itu asli Indonesia kabe. Makanya kita semua ini berbahagia manggon teng Indo Nih, sampai jam segini Aman Loh, makanya ketika jadi NKRI Penerus wali, tidak pernah peduli Jalok opo yang penting bangsa ini utuh dan bersa bersatu Jalok merah putih Itu tawur bangsa Indonesia di merah putih kan? ke mana? kayak ada yang ini yang ngajinya di merah bu uh, itu jelas betanya gendera bal-balan kalau gendera negara negara Ojone yang muri dan ngarep kayaknya gendera merah putih itu identitas bangsa yang minta ribuan bahkan ratusannya nyawa Wong Jawa, Jawa Tengah juga merah putih berde Londo. akhirnya kalau Wong Jawa Tengah yes, pasti berde londok bagaimana yang di Londo curi kacaka lo kaca lo kaca lo, lo kaca lo itu kayak tebu. Londo isek curi kacaka itu paringi gerdang. Londo isek curi kacaka itu paringi kelompok. Loko londo isek curi kacaka itu pari. ipari. Isek curi kagowo tumpeng karuing, ingkong, mangan dari londo war mangan mie angel londo Tapi Belanda tidak tahu begitu makanan habis tumpeng habis padi rontok, kelapa rontok, pisang rontok rontok yang tersisa tinggal merah putih di dada kami, anak Endog. Reza, Nah, Surabaya, begitu jalur merah putih urang dua KRI udah no merah putih biru di Bennett, di Sueno, ada yang biru. London ngamuk, di bombardir, saat Surabaya Apakah anak Surabaya demi merah putih mundur? Ndak, kita tetap perang. Gubernur Suryo memimpin perang, dan Nahdlatul Ulama. Mengirim para santri dengan apa? Dengan resolusi jihad tanggal 22? 22 Oktober. Setelah itu meledak 10 November. Maka 22 Oktober jadi hari santri. 10 November jadi hari pahla. pahlawan. Ini jalan-jalan. Saya ke merah putih, gak jalan-jalan. Gak jalan Semua negara punya. Gak jalan Amerika Inggris iki wis njaluk ngene tok wis nyowo, dulu minta nyawa, saiki mek njaluk ngire lambemu akeh. Sing bin asing musuh iki mesti zaman perang babuyutei mata mata londo. Kok mau gak njaluk opo-opo mek njaluk ngene tok lu trewetmu. Nek ora malah mata mata londo lek ora banter dadu. Darah yang mengalir bukan darah pahlawan berarti. Nopo, lu ngine lagi gak gak paham lu merah putih di jalak ngono. Ayo cek ngerti, ngerti beda nih. Filistin punya bendera Filis. Filistin kenapa Filistin sampai sekarang masih ribut karena pasukan kemerdekaan tidak pernah rukun setelah merdek. Merdeka Hizbullah fatah masih ribut. Kita setelah merdeka bersatu dalam TNI Pol Polri rindu pemang. Nah, lagi lagi polisi, ribut, oh, oh, cuma lo, wes rakyat tetap membutuhkan kekuatan dua ini, jangan sampai tercerai, cerai, wes, lu ngono doh, loh. Diki bangsa, lagi bangsa berapa malah bendera Filistin di Kiparno, nah, Karo, Merah, bu. Putih, setinggi apapun bendera yang lain, tidak ada yang bisa mengalahkan Merah Putih di Indonesia. <tuh>. Kendiro NU yo NU tro sing nompok. Kendiro Muhammadiyah ya yo Muhammad tro sing nompok. Kendiro MTA yo MTA tro sing nompok. Kendiro bal kediri yo om bal-balal tro. Bagi para non yang bersih bayar sampel orang yang bersih bayar orang boleh. Makanya No kendiro kopi bisa. Kendiro Coca-Cola nggak bisa bersaing dengan bendera merah. Oh tidak nih, nggak No yang Ya, kamu sih ini jelas kita kita punya bangsa. Karena bangsa ini semakin jadi kudutangi, bangsa nggak boleh dipermalukan. Kenapa Amerika bangkit, bangsanya dinaikkan, dibanggakan oleh warga, warganya. Mesti cerita apa melalui berbagai macam lodoop. Tapi bang lodoop Amerika diproduksi oleh Holly, Hollywood diproduksi. Film kapa diceritakan no zaman Bill Will West sampai The Last of the Mohican. diceritakan semua film Amerika kalah karo Vietnam, murah isen enggak film Rainbow 1 sampai 6. Dia nggak boleh malu kalah sama Cina, bikin film American Shaolin American Kung, Kung Fu wah kepikiran. Eh bahkan kalah dengan Jepang American Samurai American nih Ninja Bahkan samurai terakhir Dalam film The Last Samurai Adalah orang Amerika namanya Tom Cruise Mbak ah, pikir kaya ah, rana tinggi Kaya kediri rapah Kaya kiri saya nanti Gudangnya kaya kaya ulama-ulama kediri Top apa Lah, mbak lho gak paham Ngai poyo ploso ku wong topu tapi wong kene kita kano sing mondo no hang Wong ato ato mondo neng ke wong kene kano sing, wong dok Nah Ngai ini nio sipu dari ku hantu tu. Kiki sing tete lu ku Aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, duit? Aku. Ini duit? aku, ya aku, dibayar Pak aku, aku, aku, aku, kawal aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, sing. Di anu tim pengawal, es ngono on es, ngono kang es ngono e, ngono Oh engge ngeki nge tekaibong samen ake kenteng nong sam peneng dwe dwe neng nungko tak tampan nong so, neng sampan wongke oh, si ke kan suke suke kape neng ke nengki <hesitation> engge ono kursi ini soale soale si biasa sa kursi mesti kursi nong urusane kursi nanti kursi oh, ngono itu melompat <menang> kono dalam air apapun meneknya ke dalam air ayo ah. ayo ayo ayo buka-buka baru di Amerika ini gak pernah malu Cina kenapa bangkit apa oh, yang masalah udah diceritakan mulai ular putih sampai ular hijau diceritakan itu film Cina, kungfu. Kungfu Master sampai Kungfu Hostel sampai Kungfu Panda itu tidak lo capek Jepang itu ya Allah begitu masa depan Jepang harus menyatukan antara bangsa yang tua dan bangsa muda di Jepang kayak film Samurai E dengan tokohnya Roroni Kenshin Malaysia sadar bangsanya rentan karena perpecahan maka masa depan Malaysia Biar nggak pecah serahkan pada si Upin dan si Ipin. Dia nah ya? dari kecil si Upin Ipin udah diajari bangsamu nggak boleh lepas dengan anak-anak India bikinkan toko kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia kenalkan Susan, Susanti. Duh. ini bangsa. Lo kok bangsamu malah rajin olok nolok endo. Nesa kentero tumpeng elek Kamu ini mau jadi apa? Kalau bukan kita sendiri yang membanggakan bangsa ini Siapa yang akan bertanggung jawab pada bangsa ini? Kalau bukan kita sendiri Ya no Apa-apa Kamu nggak suka sama presiden? Silakan, Lo no, no presiden Tapi yang sopan Tapi bahwa sendi budaya bangsa nggak boleh kamu lo-lo oh, oh, oh. Wayang po lo no Apa-apa lo no kalau benerin Indonesia Terus kita mau jadi bangsa apa Indonesia minda ibu kota karena pengen menghindari perang Pak ributi Loh Itu karena menghindari perang Kenapa? Karena Inggris melakukan kecurangan pada Indonesia Di mana Singapura Malaysia dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta Padahal mestinya Singapura Malaysia waktunya lebih lambat satu jam daripada waktu Jakarta oleh Inggris dikasih satu jam lebih awal dari waktu Jakarta Akhirnya apa? Bursa Efek buka satu jam lebih awal daripada Bursa Jakarta Sehingga saham terbaik habis tim Singapura, Malaysia Yang jelek baru masuk Jakarta Jakarta Persis kayak ibu-ibu neng pasar kawanan Untuk mengimbangi itu maka digeser ke balik papan Agar kita maju setengah jam sebelum waktu Singapura dan Malaysia Sia, ya. tapi kalian karena gak paham, muni gak lambi-lambimu, pantesan bonggol ngaku masker. Ini yang dia pikir-pikirin, korek. pikir terus pakas ke rokok bangsamu ini, bangsa selama ini. Orang-orang yang gue pernah Singapura Malaysia, sing siapa yang pernah kaget TNI Polri, Pudalo, dan aku hati bangi Banserung. Tuh, ini bangsa negara wapiye. Oh ini semua dikuasai Cina Loh kiai aku tuh mikir Ikin donya wes tepung gel Langsung dia jadi satu Kiai aku hati-hati nih Omong oh, kok biye Kiai mulang sholat Tapi sholat itu nutup aw Tutup aw, tutup aw, urusannya Kain, kain urusannya pabrik Kain, dilalasin di pabrik kain Cina, ini Cina di lungo Udah sampai nah anaknya Dipikir Lungo ini masih paham Pekerja pekerja Cina pulangkan lah ini kejadian bisa dipulangkan ke Taiwan. Terus sahabat Dewi dibalik ke Kuwait, Taiwan diulehno, ke Ko Hong Kong diulehno. Karena kita juga punya pekerja di seluruh dunia, dunia ini dibalik nori ini, gedang montek, lengge, contoh tasiran dului kanas dan, nengkere rantik kawean lah. Dunia berubah, gudang karam itu sama nu gede nih, untung bisa nggak menung di demo terus ganti mesin bongko sampai anaknya laku. Bangsa ini dunia wis ganti mah. mesin dunia baru. Bangsa ini menghadapi dunia baru. Seneng ora seneng sing sekolah parpostel kukucai gini. Karena karena apa? Karena WhatsApp, televisi habis pos habis, gara-gara WhatsApp. Sing jiko duit cerengi mak Zuckerberg dari Ame, Amerika. bingin tadi Pak Pos kakak. Karena apa kerinduan hanya bisa difasilitasi oleh PT Pos Indo, nih, kertas warnanya pink, ini pasar warnanya sing mawar. Ojo ambu mawar, roh ambu melati, ambu gendruwo titules, tintanya warnanya biru, cintaku mengharu biru. Dek semenjak kepergianmu di rantau, aku merindukanmu, entah kenapa. Setiap desau angin yang datang ke telingaku serasa berbisik namamu. Bahkan hembusan angin yang sepoi seperti menghantarkan bau tubuhmu ke hadapanku. Semakin hari semakin perih kekasihku. Seperti kata penyair kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi ini harus terjadi dan mesti terjadi demi masa depan kau dan aku dan anak-anak nanti. Duh, kita kan mesti ngono Nek. Kekasihku Entah kenapa Kerinduanku padamu Semakin hari semakin gak bisa kutahan Janjimu tiga tahun yang lalu Akan pulang selama lima tahun Terasa seribu tahun di hatiku Tapi aku yakin kau dan aku saling merindu karena aku yakin kau dan aku malam hari ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Dari... Dari ku yang mencintaimu. Empat kali empat, enam belas. Mesti... Mesti empat kali empat, enam belas. Sempat tidak, sempat. Arab tiba. Tiba, rasul. mesti... Akhirnya dikirim naik pos golek perangkut, di eh, template Habis itu dimasukkan merindukan dari pak pos lewat Tiba-tiba hilang di depan mata Gak tahu penuh pak pos Tempat-tempat kursus Yang tadinya menjamur sakit diri Habis semua Kenapa orang belajar dari Youtube Enggak kamus-kamus besar habis semua karena semua bertanya pada Syekhul Gugri seorang ustadz yang apapun paham sampai tak kok masjid ya dijawab baru Google tak kok judi dijawab di dunia baru dunia nyar orang tua gagah sekarang tidak berguna punya istri anak cantik sekarang dengar pelawang, kau anak isopo, kak perlu saya kanae video call. bimas, <tik> bapakmu nedi, bapakku dengar pelawang, <tik> oh, kak bayu, kak bayu. <tik> ini dunia baru the real new world. <tik> lagi donyanya, itu dimana peran negara luar biasa menjamin itu. kulo lu wong lu uang lawas, dulu kulo seneng musik. Saya selalu bercerita bahwa pada anak-anak dulu ada konser musik terbesar di dunia. Ada di Moskow, konser Metallica tahun 95 dengan jumlah penonton 6 juta penon. penonton. Nggak akan tertandingi, bahkan Woodstock tidak bisa mengalahkan itu. Loh begitu anak Corona, kalah kalau BTS. Sekali konser ini 100 juta yang nonton. Seminggu pengen papat, sebulan peng 16 setahun tak hitung uang masuk ke Korea seribu dua ratus lima puluh triliun dari BTS ikut durung drakor yang jual air mata dan meja makan akhirnya apa dari situ uang masuk ke negara makanya ketika mereka membanggakan negaranya Mu duwe merebu samsung payu apa payu lihat sampe nge rapide nge ngunegorone yang kelem tuku di begitu krisis sampean ma marah ya Allah laknatlah pemimpin hancurkanlah berikan bencana begitu ada no, bencana Allah, oh, Allah, Allah, lu, kamu mau payu wak, Kang laknatlah, kamu mau ngepe cangkep, kamu ditotok dan kata hancurkan negara ini pemimpin-pemimpin begitu ada no, bencana ya kata dia eh, ini kenapa bencana lho, dia ben, ini jalan-jalan Orang lalu lama saya ngapain? Lalu lama saya ngapain? Lalu ngapain? Lalu ngapain? Lalu lama pemimpin ngapain? kita kuat saya bangsa ini berat Amerika mana ada bangsa yang tidak ingin mengambil dari bangsa yang lama Yang ngapain? ngapain? Lalu ngapain? Lalu lama saya ngapain? Lalu lama saya payu, whatsapp ngambil dari Indonesia dalam satu bulan sekitar 200 triliun He? gak miode tapi gak payu karena kita gak pede bikinan dalam ne negeri Cina kenapa? hidup karena mereka beli produk dalam negeri bahkan Jepang dipaksa untuk membeli dua kali lipat harga di dalam negeri, dalam politik dampeng mereka mau membayarnya karena apa? mereka berpikir kalau bukan mereka yang menjaga bangsanya siapa yang akan menjaga negaranya Kenapa kala kalau bangsa dan negara sudah rusak, agama hilang, manusia juga i, hilang. Makanya wahadal baladil. Amin. Ditaruh sebelum laqad khalaqnal insana fi aksani taqwin summaradna asfala safilin illal dina amanu wa lihat Manusia agama dilindungi oleh baladil. Amele Allah, negara ya. kamu belele. Nek negaramu rusak, siapa yang melindungi kamu, ha? Eh? Suri awongi ganteng aku mau rusak karena bangsanya ru rusak lagi. kok tambah saya latihan. Koro Mula-mula nawung meruh mau tanya penginta turun dasi dan melanggaran. Lih pikiran siapa organisasi terbesar yang melindungi manusia? Kalau bukan negara, negara. Yang mulai ayo. No mama dia yo mo, mama dia no yo mo, MTA yo mo yang punya kesepakatan bersama dalam bangsa dan negara adalah negara Kesatuan Republik Indonesia itu Joko itu makanya orang berani beli produknya lah makanya dulu para pejuang tidak pernah berpikir itu begitu bung Karno mengatakan atas nama bangsa Indonesia para raja ditanya Siapa yang akan mewakafkan tanahnya untuk Indonesia Belanda nanya di konferensi Meja bundar. Negara berdaulat Mana Bung karno yang menyerahkan kedaulatan pada negaramu Raja Jogja jawab negara kami Itu dipasrahkan dari Purworejo sampai Pono Rogo Kerajaan Solo, kerajaan seluruh Indonesia Menyerahkan hartanya, menyerahkan tanahnya Itu lo jeneng ini pahlawan negara Negara lawak dewi digusur sak meter leh ribut dia tekan Mahkamah Agung. Jenderal Sudirman paru-paru satu berangkat perang melawan Belanda. Kini gudikan BPJS lumpuh ini ributnya masya Allah. Nah, nah, kalau bukan kita siapa? Hari ini perlindungan negara seluruh dunia semua dilindungi oleh negara. Negara negaranya rusak menungso Nero. Rusak maka jangan belajar Merusak bangsa dan negara Aku bawa no bit, ah Karena sembahyang sembayang kak popo tapi kalau kamu berbicara Pancasila sesat berbicara Negeri ini salah kami akan berdiri Paling depan untuk menabrak Dirimu demi apa bangsa dan negara Aku gak peduli nih, Karena apa taruhannya besar Kita belajar dengan negara-negara yang, yang lain nah, Aku gak maju Bancar mesti maju sini. Gak lah enggak banseriku orang lepuh suar gawe disik banser ti bang Yai, enggak, Yai orang lepuh banser, meslepuh cek, ngecek lokasi. hahaha, <pits -tepul proper termasuk> deh, bangsa ini bangkit, zaman pernah kebayang nggak? Korea bisa bangkit karena cinta pada bangsa, right. bangsanya lo kita ya apa sing kurang? apa apa apa hampir, apa baru tiba-tiba Presiden dipilih tadi ketua kedua puluh itu jelek, orang berbicara, ya ilah-ilmuan itu presiden ijazahnya palsu, dia ijazah kok palsu, kok takkan orang presiden, ya takkan perguruan tinggi ini ya. malah presiden itu disuruh datang ke anu ke persidangan menyatakan itu Pak Amin sampai keliru, Amin rais sampai keliru di situ. Urusannya ijazah, ya urusannya universitas terus tiba-tiba surat nikahmu palsu, urusan urusane kowe. apa sampean melo-melo. Endene kok kok kowe kok yo palsu tenan. Yo ora apa-apa, gaekno sing anyar. Ngono <lain> tho yo. Lho iki ta, dadi ora angel. Seandainya waktu itu kok tiba-tiba ijazah saya presiden iku palsu, aku sing ngomong yo ya, gaekno sing anyar sing asli ngono iku kok. Lho iki tuku misale ngono. kata sing jual asli om bian kok ngono kok lo kenapa ija samu palsu Enggak tahu pak Wong ia ya kata yang asli kata yang jual asli, ya itu bangsa. Nah hari ini kita menikmati keindahan ini, lah apa zaman poeng enggak lah, oh ini bangsa ini jelek lah, bukan itu. lo agama lo kai setinai, mulai lo kiai hati-hati dalam situasi kok gede, ulang wudhu, butuh ngagi banyu banyu ini gue diurus kali pipo kali sa, sa nyu kiai ngulang wudhu, pipo sa nyu diurus mas pion coba ayo Kiai ngongkon haji begitu berangkat diurus pesawatnya kalau jauh jauh di makanya hancurkan jauh punu pun jauh mati jauh di matikan ngelangi <sukur> makanya Kiai ini Kiai ini tidak progress tidak peduli sama persoalan umat lo kayak niki umatnya cetak umatku butuh lengkohn kate umat ngomongkan Kiai freelance umatmu subscribe mulai wow, bangang gitu lagi gitu, bener kamu mata subscribe cerewet. Dekuloni kayak lele surya no ngawur dari zamjian. pikir aku kiai freelance, loh Nih aku kiai freelance tak pasang tarif Siapa yang kuat bayar aku sopo? Kamu bayar sendiri sebayar kakku buat aku ngaji di istana. Hahamiliat tak cukup sanguni ngawur tapi berhubung Kyai NU ya sakarepmu. Simpeti kena wumpro ping 7, ngono ta. Wis lo pitane, mereka enggak mikir ora de umat. Begitu saya mengatakan bang haram, "Kulo mikir, le santri santriku nganggo duit tak haramno bange piye?" Nek bang haram ya duit haram kok maka kalau mengharamkan bang jangan pakai uang. mau dhuwit produksi bang, emang duit produksi KUDI Lumau Quran, yang ya angkur bang karena percetakan Quran, utang Saat dulu nggih dituku, karo negara, ora, hati-hati lu ora, naga ora, naga ora, apa pilot naga ora, naga ora, naga ora, naga ora, naga ora, naga Natal haram, hati, hati ora, naga ojo naga neng naga boleh diskon, ora, Natal Ojo gajian ora, no minggu. Nego hati-hati, makanya cai-cai hati, hati. Rokok haram, yo ya, rais sokang, orang noh hukumi. Nih rokok haram, ya 125 175 triliun cukai rokok yang masuk APBN, yo ya, ka haram. Nih rokok haram, cukai nih haram masuk APBN, APBN nih haram. Gue bangun telan-telan, nih ka haram. Mulai nol sampai singarang nol rokok terus oleh batalan nih pemerintah hati hati lagi apa sih sepeda bapak munculnya ke bapak karam gosip karena apa Ku hidup udah di bareng pak ba? bareng mangan ya Allah ma parik karena nah, kok no pembuatan parikli so, le mangan ini ya bareng bareng Sing nandur sopo sing masak sopo si gak beres cooker sopo si gak kompor sopo tibum boni nandur ngandur bumbu ya sop sop bapak mau kerjiritu wuya orang tuh sih si wong jeporo wong kudus abang wong gresik, wong meturo, yang digawe kalau tambak, u garam karam sama ngerti, waktu nambak garam waktu nambah uyah orang uyo tidak ngerti, makanya cendengi kan mirip, oh uyah, uyo uh, bodoh uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Leng kita dakwah kanjang Nabi lahu lahubi khairan yufak yufitin siapa so, sing yang tker kita hati di ape di paling inget di tengurusan aku aku lo khaironnya ini gue nakirah khairon ini gue neng nakirah maknani kamilan kapian kang Sampurno ape sempurna buatan Taeminung menungso gue dah Igusti Allah ini menungso ape ura sempurna pengajian ini saya napa saya sih paling saya sini kan. Gekulo umbene loro manjane ngewong ape cekeling meki cengreng rongewong wewong ape loo ngewong ape wong egi pengajeni ke ape sih paling ngape ngewong kulo kiaini rai so ngalah nong rokiaini ke ini hmm, kawal pansang wong bale ngong bale ngape tapi kulo masih oke toh ape reng toh muni bale ngape sih pak kulo ke toh ape itu pak muso tidak diundang, ya apa aku ya gitu apa, iya urang Nanti yang apa ini udah ada apa aku lho Ini kayak emang lo rada royokan apa ini, cari ki ape ini, cari aku ya apa aku Ini aku gak tegak pengajianmu elek Lalu kayak lo rada, nanti sampean melu, tambah rusak mana Yang apa aku lho kek, pulau gelem teko Nanti aku rada kok, ini aku buatin pengajian, nanti cek son bahkan dia ini dilemeng ya <gain> itu kaya apa, cari tukang son si ngapai <gain> kulau ya ini lo ngeisah, tak patah ini sonit sonit tak patah ini bubar cari tukang terapi ya apai kulau ya ini masang terapi buatan tak terop, ya pun buat pantes bubar rauh, rauh, rauh, rauh, tadi siji saling bergantung, saling melengkap melengkapi, mulam lebus warga <gain> diku, cuma rauh, rauh rauh, rauh, rauh, rauh, rauh, rauh, rauh Imam berpuh ya. ma mesjid, makmumi berpuh meh, mesjid. Nah, berarti ini imamnya berpuh suar kok? Iya makmumi berpuh suar, suar. Kau ratiaran ini imam nek raineng mak, makmum. Dengung, sambil nanti politisi, orang pakai lo noneran lo konstituen. Lenge, neng yata, neng yata, neng nyata nyata nih kita sambil nanti apa? Ya kan nanti apa? Pemilu tuh kok no, ngombe, enggak? Lenge namun ulama bil mazhab jadi seluruh perputaran ini tergantung maslahat atau tidak ngelu ngono demen nyoblos apa gendruwo ya gendruwo ST bakul es lewatmu tuh borong ngono Nungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo sampai ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo bareng-bareng, ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo ngungo Nggak antar ngomong-ngomong lengan Lihat-lihat, tapi ternyanyi bareng-bareng, nggak ada satupun Yang bisa berdiri sendiri, saliannya Gusti Allah, mulakna kiyamuh binafsih ini kudai Gusti Allah Nau diwil kaisa Lanang ganteng-ganteng, karena lu ngaji ayam Karena-kara gak katalan, sebab nopo Bujunik, seragap umab Ombah um, coba goreng wedok ra umbah-umbah go hatel kuding sampean. Sasimpak-simpake ra diumbah lah. Oseken oh, kenemu. Lha engge tapi ibu-ibu mbah um, um, umbah ya sebabe ono ring, ringso. Lha engge ringso ya ora dadi nek ora ono banyu. Banyune. Lah sing golek kesanyu ya sing lanang nyambut ka. Eh, Wene ngono mblet e eh, kalontake. Lalu di sini apa nrok oba pite, pite oba nrok, apa oba ya yo, jawab nrok ya nrok nih, kulot tak putus si kise pite, tetapi kan nkrong nrok, oh rak bang nrok ngrang nerti pite, pite ngrang nting nng nng tak nng nng nng nng anak nng nng nng nng nng nng nng nng nng nng nng nng semelas nng nng nng nng Cici, loro, sing telungko yo, ya. sing telungko ditong, bapak, dimon, enam, pintu, wolu, Songo, Sepuluh sebel, sebelan, kan ya, nah ya, hitung ya, cici, loro, satu, dua, ini tiga, nanti ngitungnya ya, langsung empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebel, sebelas. loh kita, lah itu, jadi dunia ini mak Allah bareng bareng Makane bangsa tegak ya bersama hidup bersama lanjti ayi santri ini nggak bareng bareng ayo tunggu bareng bareng liane semua singkelomtungko bareng bareng karena san santri amin amin amin lah enggak santri ini meskipun amin tiainya alhamdulillahirobbil alhamdulillah Bakir <tis> begitu kabeh melundung dijak ning alun-alun Kediri, Kediri jenenge Istiqosahku, ora budal lunga. Akhire bakul bakso ya berangkat, bakul tahu berangkat, bakul pelembangan berangkat, roda ekonomi berputar rukun dengan kekuasaan-kekuatan liane. Wis nah, ana tanggung jawab blas. Tidak pernah membiayai apapun. Wong sok ndungo ya selawat kumpul bareng leng kono marhaban ya nur laile marhaban marhaban marhaban ja'dal khonsaini law marhaban marhaban langgar kono ya Rasulullah salamun aali kadadeng dadadeng langgar kono ya nabi salamalaika ya rasul Salam alaika Waktu itu kakak Sak budal yang ngalun-ngalun ke Kediri bersolat kediri Bersolat bersola budal kakak sak bakul bakso ya budal Nek Habib Seseh rawuh kain putih payu kape, Ya no no, no. sepanduk payu, slayer payu, gagang pancing pak Payu Nek mafia solawat itu kok kain ireng kadok suwek payu pak tanpa segala yang ada Dalam hidupmu Jos Solawat so belum mati Rukun Roda ekonomi berputar Luar biasa kerukunan terjaga Ini san, santri ono mati? Rukun Telung dino, pitung dino, petang puluh dino Besek payu, pitik payu Tempeh pala kabe tahu takwo payu Payu kabe begitu ziarah nih makam guru bis baru wisata pak pak yuk nyambut tamu wali todol seko pak yuk yu katok pak yuk taspe, pak yu ojek pak yuk sampai copet tuh lurip nih makamnya baru-baru betapa indahnya kayak gitu nih ayo bisa apa sih ngisir santri lihannya mau apa-apa mau gak tau ngetoknya duit balas ya mulutana orang apa-apa orang mulutnya kelompok ngotel-ngotel itu masjidnya gede Rumah sakit gede kedelai, santri duitin teh, gue merawat negara bangsa demi apa, demi bangsa dan negara. Negara dipitik gede titik diperleh mulutan, Betul, gede titik tapi gak ngerasa no enak, eh. negara dirawat sama san, santri. Nih, tekan makam, mewali rukun. Lele, lele, lele, lele, lele, pojoke ala ala ala monga kok gentenan ngono ya ora pojoke meneh ngawi teng sol <guluh> sak pojok sak bis meneh ila kadratin nabi il mustofa makam madin sallallahu alaihi wasallam patikah sak pojok sak bis meneh beco meneh sak bis ngono ibadallah jala allah mesti copet ternyata mbukak jaket pet isine rombongan saking banaran Ditenggoteng bis mereka Indonesia dan di tempat lain. Akhirnya kerinduan terhadap tanah-tanah yang jauh di mana gurunya disemayamkan menghasilkan kerinduan yang luar biasa cinta terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan wong kediri seneng cirepon sebab ono makame wali seneng meduro karena mbah khalil tanah-tanah itu menghasilkan rasa cinta maka setiap tanah di disemana gurunya disemayamkan menghasilkan rasa cinta dan itu cikal bakal utama cinta pada tanah maka nanti ah, ada teroris raseneng ziaro eh kok seneng ziaro raih nekabai <tuh>. teroris <tuh>. yang seneng ane ratu yang ziar ziaro lho kakna sing tiba denil maka ziaro itu ban Penting, maka TNI Polri jangan pernah khawatirkan orang yang ziarah akan menjadi teror. Teror, santri tidak akan pernah berkhianat pada negerinya. Sendi, sendi, sendi. Terbukti, dato ini yang penting. Tapi, <tuk> soalnya, pitato yang kono loro, kono sing sekti yang sing rasa keni. Koyo kulo ini nih, bener banget, esekti. Bawa telur bisa isekti lelet. Kus pun lho kiai kaya ngulang ini setengah sekti kiai sing paling sekti ini wengeng sapa? newes kot Jumat mula kiai newes kot Jumat sapa si wani yo itu e, rupsi pak kote pura sampean sampehan sama nilaterima mesti mek turun eh tak ngomong lho <laughs> mula no, kiai yang khutbah ini orang ngawur orang mwene soalnya menangan cekl di tongkat karo di ke itek akhirnya ngini ngini di tongkatnya gua gole Harapnya ini ini bisa di teke disebul di pasang Angen mulai ada orang di khutbah Ada kalau ada teke Mesti orangnya santun Eh tak Allah Eh tak Allah Begitu tongkate jarani arah Bid amusrek Mbak ya, Saudara Jokowi yang no Mula sampai nggolak Iseng kocok-kocok-kocok Masih deh tongkate Tunggkati lagi Masih di kan uwe Aman Reel sistem sosial yang ditata oleh para umat. Ikionya cari politik di sosial. enji ngereng nge ne cari politisi di political ke nereng, Enggi ngereng ngomong ilmu nge gang. Tadi kia ingga ngono nge demi apa? Kalau bukan demi kebersamaan yang mengikat dalam kekuatan bangsa dan negara yang menjamin manusia, menjamin aga agama Lagi lo, amma Dola ke mukotima, luka luka ke luka ke pembukaan nih, urung mulai ngaji bro, kita ereng ke to apa nama pati derek, kita ereng ke ama pati tadi ada nama, ya wes sesek mana ge, wes pungi, nih isfale, nih ulo water, nih solo pun macet, tarik prosesor nih ulo diundang, presiden mantu, enggak, enggak. Kulo nggih sonten diundang Solo diundang dadi kulo kuwatir iki ning macet. Kulo kulo wis wis tak muli haron-haron ngene. Nggih. Nuh, nuh, sampeyan tindang. tak sampena salam iki. Salam banaran. Nggih pendukung setia panjenengan. Tak oh. enggak ini menurut orang lewat TV kena peduk kulo kong ada dada yang ini tapi sisuk kulo nguh masker sakmu ini ketika kita lagi ini ini nyenang kita betapa Indonesia yang dua sistem kaya ngerti ini ya Allah negara-negara gak dua makanya begitu anak huwa langsung dilak lu no, coba kalau enggak punya pengajian, ini tiba-tiba orang sembuhkan pilpres ini adalah perang batar bubara wadili berhubung ku allah tuh pengajian allah ngomongin kok perang batar, do, do, neno warisman, mau ngomongin kok perang batar, pilpres ikut terusan nih pilkades, neneng desa pilkades, neneng bupati pilbum, neneng provinsi pilgub, neneng negara pilpres ikut pesta dimu kerasih seneng seneng ulah no onodang duit kadang ya onoduwi duwi eh ono po angin lantas jenenge apa itu bukan mani politik bukan ikut cerpesuki mawo bejo jenenge mawon beda, nek di wong biasa jenenge uang ben bensin nek di masjid jenenge sumba sumbangan. nek di trima kiai jenenge bicara oh. Lenggoreko anggel tekan daki-daki Elah mau calon lurah, ini rambleh sapi, ya radhati Gitu, Lampung rambleh sapi mah Ini, ini lumak ngusofa ya Jolah, ini bandar dadu gelem tuku, maksud saya main ratuku, ya kalah Lenggak, ini mau daplek-daplek, ini pengen dadi pakai, ya tuku kok Lenggak daplek, gelem tuku, mau ngapain ratu gelem tuku Ya mesti kalah Tak, oh, ya, oh, -ya tetap orang mampu Mengsa kuatku mencintaimu Ku berharap engkau mengerti Di hati ini hanya ada Pak Mustafa Enggak, <tik> <tik> <tik> Hmm, ingat ini, ini, Indonesia indah luar biasa mulai, ditetik, uang indo ah, sesu, ne, bedo, nabi yes. alhamdulillah paling ya, nasi, tako, ya nabi salam alaika nasi, ya nabi salam alaika paling nabi tako, rombongan di kediri <laughs> <laughs> Engi na, engi ngomong ngana ngomong ngana ngana ngana ngana ngana semoga ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ladina ngana ngana ngana karimi wa Allahummaftah lana fataha alimmin bikum tikawansar rahmatak Bikmatika wa dhikr anzalikum ya allah innaka ya al-nuri allah hasbuna bi maqasidina wa maqasina al-akhirah insalad bil bashar wa yauladana iriyatina daramina alkhairin ba'da ma nasna maqasidina rabbana atina min ladunka rahmatan min bashar wa yauladana rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa alaihi sallam ala muhammadin alhamdulillah rabbil ala alamin al-fatihah